Hai teman-teman, hari ini kita lagi ada di Pasar Antik Cikapundung, Bandung. Hari ini kita mau ngapain aja sih, penasaran? Kalau penasaran tetap ada di channel ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di channel Zaki Zulfikar Production. Nah, perkenalkan ya, sekarang uh, saya MC baru di sini. Uh, nama saya Fitriani dan hari ini kita lagi ada di Pasar Antik Cikapundung. Nah, kita lagi jalan-jalan di sini nih di RRC atau Red Raw Center. Hari ini kita sudah ada di Red Raw Center. Dimana Red Raw Center ini merupakan markasnya Raw Sindikat. Mungkin untuk teman-teman yang berkecimpung di dunia fotografi udah tahu tempat ini kali ya. Kebetulan hari ini adalah hari Selasa. Nah di hari Selasa ini di Red Raw Center ini selalu mengadakan kegiatan yang disebut dengan Selasa Baca. Nah selasa baca ini jadi teman-teman yang ingin tahu tentang dunia fotografi seperti apa Teman-teman bisa datang ke sini untuk membaca buku secara gratis Ya bagi teman-teman yang penasaran boleh langsung datang ke sini setiap hari selasa ya Apa saja koleksi buku-buku fotografinya kita langsung lihat aja ke dalam ya Tapi jangan lupa tetap gunakan protokol kesehatan ya pakai maskernya dan gunakan hand sanitizer yang sudah disediakan. Ternyata banyak banget buku yang bisa kita baca di sini Khususnya tentang fotografi ya Buat buat teman-teman yang penasaran Tentang dunia fotografi Dan ingin membaca buku-bukunya Bisa datang langsung ke Redlow Center ini Setiap hari Selasa ya teman-teman Nah untuk alamatnya nanti akan saya cantumkan di bawah ini ya Untuk video kali ini kita cukupkan sekian ya teman-teman Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Zaki Zolpikar Production, sekarang saya masih ingin melanjutkan membaca buku di sini karena masih banyak sekali buku-buku yang ingin saya lihat. Nah, jangan lupa kalau sudah selesai membaca buku, tetap pakai hand sanitizer lagi ya, teman-teman, dan tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa!